Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, kami mau meninjau wilayah Pulau Seribu, khususnya Kecamatan Kuantan, Utara Kami ingin monitoring ketiga pulau Cekidot. misalnya nah, <tuk> ambil nah, nah, ya, enimo. Enimo. So, ini, ya kota -kota. Di Kita Ini Ini kebetulan di ada keren kan? rambut rambut rambut yang dari mana? dari sampai Kita ini bersama teman-teman, habis -teman. monitoring udah dua pulau, sekarang pulau yang ketiga yaitu pulau Yapu. Alhamdulillah nah, cuaca terus bagus nah, di pulau ini. Lihat ke sana coba, nah, itu masih ada alami pulaunya masih ada pohon-pohon yang sejuk dan indah. Lihat ke sana lagi, nah, ini habis hujan ternyata pending sekali. Tuh. Nah di belakang saya ada Bang Bento. Ada Bang John, yep. ada Pak Diriska, ini satu bangubah ini, ini PJLP kita. Yang nah, yang megang video ini, ini dari Damkar. Kenapa kita kita apa tidak shoot? Karena dia yang paling bisa itu megang uh, syuting ini. Jadi, terima kasih kepada teman-teman pemirsa -teman yang di sana. nanti yang akan datang nih, selanjut sampai pasal-pasal selanjutnya, nanti program kita akan dibuka dengan bagus dan ini sudah mulai berdatangan pelan-pelan kita akan bertahap jadi hanya itu aja terima kasih pemirsa di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jangan lupa di subscribe